Setelah imsak, apakah masih bisa makan, minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak tuh cuman di Indonesia. Dua kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. tadi makan aja terus. Makan, makan, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar Allah. Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mashab syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan. Itu sini rusak. Tuh Maka suara tak begitu jadi kalau imsak, gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak, tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun, bangun pas imsak. Eh, imsak ambil nasi, sempat belajar, masukkan blender. <tuh -tuh. Habis itu ambil pipet dua, Nama itu sama wadahnya ada lima ya, Jangan melihat sangka itu lampu merah. Belum lagi. Wah ini mantap nih pakai tulis Arab. Ini pasti yang nulis ini anak pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS maaf maaf maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat tadi dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis Manfari ramadan ar li Ramadan, arramallahu jasadahu alat niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharapkan Allah jasadnya dalam api neraka? Sudah ditulis Abdul Somad Lcma di internet. Eh, buka api Inilah. Inilah enaknya kalau kalian dengar ceramah ustaz yang zaman now buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. itu keywordnya hadis palsu Somat Riau Pos. judulnya hadis palsu penulisnya Abdul Somad ditulis di koran Riau Pos sublima tahun yang lalu hadis palsu Soma Riau Pos. Nah, itu sudah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya ada di rumah, koran digitalnya ada. Ha, nah, nampak tulisan paling atas. Tulisan paling atas meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, di-upload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang udah dapat meneliti hadis palsu, ada di situ, situ. Hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan ada palsu, man kadzaba yang mutaambidan Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, kalian telah Siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kenapa pakai hadis yang palsu? Pak Ustadz, saya pernah baca sebuah buku berjudul Islam karya Fazlul Rahman. Fazlul Rahman dari Pakistan. Dia mengajar di Oxford University, Cambridge University, Inggris, yang berpendapat bahawa solat itu tiga waktu. Ada juga yang pernah menyampaikan solat tiga waktu didukung oleh hadis nabi. Yang ingin saya tanyakan ayat Al Quran mana yang menyebut solat tiga waktu? Ati miswala tali dulu kisshamsi ila wasatil laili wa Quran al fajir inna Quran al fajri kana mashhuda apal latar apa bagaimana pelaksanaan teknisnya ayat Al-Qur'an jangan kau pisahkan dengan hadis nanti kau jadi orang ingkar hadis wa anzalna kuturunkan pada engkau Al-Qur'an <tuturunkan> supaya kau jelaskan isinya ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh isinya oleh Nabi Muhammad hadis mutawatir tentang pelaksanaan lima waktu berjamaah tidak ada istilah antara ulama kalau periwayatnya satu namanya Karif kalau dua namanya Aziz kalau tiga namanya mashur kalau empat namanya mutawatir Empat, sepuluh tiga puluh tiga, puluh, tiga ratus lima ratus, ratus hadis mutawatir tak boleh diingkari tentang sholat lima waktu ini sekarang banyak aliran sesat sholat berapa kali aku solat untuk lima oh solat tu tiga oh inilah yang terjadi sekarang no. tak betul maka jangan sampai ikut aliran-aliran sesuatu bagaimana cara mengatasi suami yang mengutamakan game mobile legend daripada memenuhi kewajibannya sebagai suami apa hukumnya makanya menikahlah dengan orang yang so soleh bukan somat Kalian yang gadis-gadis yang belum menikah, carilah yang soleh. Soleh, di mana dia tak jauh dari sini. Disebut yang soleh, yang udah nikah pula yang sini. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama lamanya di ustad banyak yang curhat. Ustaz, rumah kami besar, mobil kami mewah, dibelikannya perhiasan. Tapi dia tak sembahyang Pak Ustaz tak ada nikmatnya hidup berhasil tidur sama babi hutan. <tuh> Tahankan. Dulu datang soleh-soleh, minang tak mau. Mampus. Kasar sekali Ustaz ini ngomongnya. Oleh sebab itu, maka ini yang sudah terjadi. Nasib sudah jadi? Tai Tai ayam. Laki tak sembahyang main game online ibu cerita kubur ayam juga lagi ini gimana ceritanya ini kenapa suami kepala rumah tangga ya ayuhalladina amanu hai Ay, para suami hai para laki-laki o oh, ampusakum jaga dirimu wa ahliku jaga istrimu jaga anakmu naro dari neraka jahannam kalian jaga istri anak kalian kenapa kalian asing main game mobile legend kenapa kalian main gaple? kenapa kalian main domino kenapa asli main itu saja oleh sebab itu ketika menikah nanti minta buatkan kursus di masjid agung kursus pranikah tanggung jawab laki-laki ada 5 maka pakaian Tempat tinggal, pendidikan, perakian. Kalau yang lima ini tidak kalian berikan kepada mereka, mereka akan menuntut di padang pasar. Sebesar apapun amal kalian akan dituntut. Wa ma'ayya amal miskalalar radin kairan. Yang lagi-lagi berhentilah kalian ambil mobil legend. Apa mobil legend? jadi suami kami yang udah begini bagaimana Pak Ustaz? ibu, kalian punya 6 orang wali kalau lagi kalian tak sembahyang suami kalian tak betul kalian ngadunya ke 6 wali siapa 6 itu? abang, ayah atuk, abang, adik abang ayah, adik ayah ayah, datuk abang ayah Abang, adik, abang ayah, adik ayah Mengadu kalian pada yang ini Mereka yang memanggil suami Hei, Mobile Legend Sini kau sebentar Kau oh, berhenti kau main-main ini Oh tidak kusumpahkan HP itu ku telinga kau ni Ustadz, kami minta petunjuk pilkada Sumatera Utara Kan udah ku bilang tadi, cari pemimpin macam Pak Abdul Manan Sumatera Utara Peduli pada agama Siap membangunkan sekolah agama, pondok tafis Quran, anak-anak kita yang tamat dari Kairo diangkatnya, diangkatnya jadi imam, dimuliakannya ulama, berpadam kepada ulama, memuliakan alim ulama, pilihlah dia. Tapi kalau tidak, maka kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Nama saya tak boleh nama, menjaga kode etik jurnalis. Pertanyaan saya, kedua orang tua saya kirim salam sama Pak Ustaz. <tik> wa alaiki wa alaihi masalam. Jadi kalau ada orang kirim salam sama kita, Ustaz, ayah saya kirim salam sama Ustaz. <tik> Hehe. Kan begitu caranya. Wa alaika wa salam. Engkau dan dia juga semoga diberi Allah ke Udah, <tik> oh, itu aja tak ada nanya <tik> Ayah dia sudah mendoakan tiga untuk saya. Jangan kalian sepelekan. Tiga doa dia untuk saya. Assalamualaikum. Hai Ustadz Somad, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untukmu. Wa Barokah hidupmu, barokah matimu, barokah barokah ilmumu barokah duniamu barokah harta barokah akhiratmu jangan main-main dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nakanya salam itu dibagi saya diundang sama mahasiswa di hotel ustaz nanti ada acara seminar di hotel datang ya Ya. begitu saya datang apa kata dia welcome apa kau bilang welcome well bagus kam datang welcome datangnya bagus Baliknya? good morning Ustadz good, bagus, morning, pagi, good morning, paginya bagus, siangnya siapa kaya welcome, welcome, welcome. apa kan sama belajar welcome oh Ustadz nih anti bahasa Inggris ya, enggak kami tak anti bahasa Inggris, di pesantren kami belajar bahasa Inggris di sekolah kami belajar bahasa Inggris, di Mesir kami belajar bahasa Inggris saya tidak asing dengan bahasa Inggris, bahkan di Maroko wajib pula ngambil bahasa Prancis siapakah nama kamu, komong, tuh tampil Nama saya Kapur Somad Jumapel Abdul Sawa. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Yesui Education ada gol Hadis Establisment. Saya tak bisa bahasa Prancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Jo nepak lempak fonsefak lemong lemong kobe.